Amin apa sial GA Bisa edit ya S, Jawa, ya, KW Kawe, Kawe, Kawe, K Halo, guys! Kembali lagi di channel Amin. Apa sih 46 jadi kali ini? Saya akan memberikan care buat rumah dingin. Oke, guys, jadi ini bahan-bahan yang kalian butuhkan. kalian harus buat blok 8 kali 4 Setelah itu kita bikin atap dulu gaes ikuti saja langkah-langkahnya. Oke okay, guys, rumahnya sudah jadi dan mungkin kali ini saja untuk care buat rumah di Minecraft. Jangan lupa subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.